Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Bang dan kali ini saya akan buat video ya acaranya orang Jawa larungan kupat sewu dan jangan lupa like comment dan subscribe. You We're only one You choose it, don't lose it Don't let confuse it Only then you'll be gone Buat yang seperti ini, sehingga kita bisa menikmati dengan rasa buah yang bermacam warna, bermacam rasa. Kita berusaha kepada Allah SWT, sehingga kita pasangan Tuhan yaitu setahu sekali yang telah disebarkan ini bisa dihadiri. Bapak, calon, beserta pengobatan yang saya hormati, pengunjung, semuanya, walaupun hadia sebagai saya kasih